Watak berdasarkan waktu neptu-15 Nilai neptu-15 hanya dimiliki oleh orang yang lahir di weton Kamispon Rebu Kliwon dan Jumat Pahing Orang dengan neptu ini biasanya memiliki watak suka menerima Seneng ongkon, Keras hatinya Dan keras pula bicaranya Tidak mau kurang makanan Banyak teman dan bila berumah tangga sering bertengkar, dalam istilah primbon, watak ini disebut berlaku seperti matahari.